Thank you. Halo guys, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya GT Crash guys. Nah, kali ini saya ingin berbagi video bagaimana cara memperbaiki laptop Acer Aspire 4738Z kerusakannya mati total guys. Oke, sebelum kita masuk ke tutorial atau bagaimana cara memperbaiki Acer ini, oke mendingan kita support dulu channel YouTube saya Klik subscribe, like, komen, dan share di bawah video ini ya guys Nah, jika sudah klik subscribe, like, komen, dan share video ini Mendingan kita langsung saja ke tutorialnya Cekidot. Oke, okay, pertama kita lakukan adalah buka dulu casingnya Kemudian heatsink dan kipas fannya Seperti ini ini sudah saya bongkar dari casingnya Oke okay. Untuk mengetahui seperti apa kerusakannya Jika dicolok charger Lampu indikator ini Langsung mati dan kedip-kedip Berarti ada Menunjukkan yang konsep pada mesin Oke okay, Kita coba colok charger dulu Nah guys, lampunya mati Dan berkedip. kedip Berarti ini konslet guys Gak usah pakai skema Tonton terus video ini Sampai habis guys Nah Ingat Jangan di skip video ini Dijamin gak rugi Oke okay guys Ini telah saya ganti Ternyata MOSFET ini Tidak yang ini dan ini telah saya cabut menggunakan dan pasang kembali menggunakan pinset ini. Ini yang IC yang lamanya. Nah kemudian kita coba pasang dulu kipas dan fan nya ya guys. Tunggu sebentar. Nah ini telah saya pasang kipas fannya. Kemudian kita coba colok casannya. Apa masih short atau enggak? ada kedip chargernya kita coba ya nah chargernya nggak gede kedip lagi berarti nggak ada yang short kita coba tekan tombol power nah telah menyala kipas putar berarti normal Sepertinya ini mesin sudah nampil. Kita coba pasang di casing ya. Tunggu sebentar ya guys. Oke, ini telah saya pasang di casingnya. Kita colok chargernya guys. Kemudian kita coba tekan tombol powernya. Tunggu sebentar guys. Nah telah nampil guys Jadi cukup sekianlah video kali ini Tentang memperbaiki Acer 4738Z Kerusakannya Mati total guys Mantap